Artis cantik sekaligus DJ Dinar Candi ingin punya anak tanpa menikah? Berikut pernyataannya. Oke okay guys, aku mau ngasih tahu kalian bahwa keadaan aku tuh tidak baik sekarang ini. Karena aku lagi sangat terpukul dan aku tuh lagi sangat tersiksa gara-gara banyak banget dari pihak manapun nanyain ke aku kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah? Aku bakal jawab sekarang, aku mau punya anak tapi tidak mau menikah Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku ini korban dari cowok bajingan di luar sana yang tidak bertanggung jawab Ibarat kata aku tuh kurang kasih sayang dan aku tuh selalu punya hubungan sama cowok-cowok yang memang tidak bertanggung jawab, tapi tidak semua cowok bertanggung jawab. Cuman, ya, pas aku dapatnya seperti itu, jadi ibarat kata, one day aku hamil, gak usah pada ribut karena mungkin tidak akan ada bapaknya kayak gitu. Jadi, aku tuh mau punya anak, tapi aku tidak mau bikin orang susah, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawaban dari mana itu. Dari cowok manapun seperti itu, ya, karena aku udah banyak disakitin, jadi mungkin ini yang bakal jadi jalan hidup aku.